semuanya kembali lagi sama gue di channel YouTube kesayangan kalian. Oke okay, di sini gue main lagi di Starlight Princess ya gue main princess lagi. Jadi gue bawa model 57 ribu. nih ya. Gue spin-spin dulu aja kita pemanasan dulu. Lemesin dulu si ya kan biar si UC mau ngasih gacor gacornya di sini. Oke, okay, so sebelum gue lanjutin ya pasti buat temen teman jangan lupa ya untuk dibantu like, comment dan di subscribe channel ini ya, yang pasti supaya channel gue semakin berkembang ya. Buat teman-teman juga jangan lupa untuk aktifin notifikasi lonceng karena itu penting juga. Biar ya, kalian tuh dapetin motif dari gue setiap hari. Oke okay, merahnya dapet cuy. Prince Prince manja dulu dong. Oke, okay, hijaunya kuningnya boleh. Nice. Digaskan dulu tipis-tipis aja ya insus ya. Anjir sinyalnya kurang mendukung juga nih tapi oke okay lah nggak masalah ya. Tetap gue lanjutin, pokoknya gak usah khawatir. Oke okay, dan di sini. Gue mau kasih kalian rekomendasi untuk situs slot oh semua anjing kali 100 waduh loading loading membawa petaka <laughs> Alas siap ya, boy sensasional ya 572 ribu. oke okay, mantep banget inces the best emang, ya oke okay. ya akhirnya dapat incuan ya kan baru aja main nih udah langsung diulti ya kali 100 sama si inces Oke. Okay. Sambil kita mencari seketer gratisannya dulu ya di sini. Gue mau sharing ke kalian gue akan membagikan untuk rekomendasi situs shopping yang cepat yang pastinya gacor untuk hari ini. Oke. Okay. Pokoknya ini situs tuh aman juga ya, terpercaya dan pastinya ini juga benar-benar yang resmi. Jadi kalian tuh ya kalau penasaran mending langsung tontonin aja dulu ya. Oke di sini gue main di situs Permen 138. Gue. gue main di situs Permen 138 ya. Di sini gue spin dulu aja sambil cari skater gratis ya karena lumayan juga tipis-tipis. Dan di sini gue juga bakal kasih kalian untuk tips dan triknya mengenai info bocoran RTP dan juga pola-polanya. Jadi disini gue main dengan pola santai atau pola simple dari gue di sini ya. Jadi semoga pola ini juga bisa uh, mudah untuk dipahami buat kalian. Dan sekaligus ya semoga bisa bawa hoki juga. Oke. Okay. Nice. Aduh, wate banget ini, mas. Loafingnya dapet dong, anjir lewat dong ya. Sayang banget nih, gue lagi nunggu untuk skater gratisannya dulu ya. Di sini gue sambil lanjut untuk pola-pola selanjutnya. Di sini gue naikin bednya dan gue spin di turbo 10 kali. Oke, okay, uh, di sini gue juga bakal sharing ke kalian untuk RTC hari ini ya, karena saran dari gue sih, buat teman-teman yang mau main. Jangan lupa cek dulu untuk RTP hari ini ya Itu berpengaruh karena kalau misalkan kita main di RTP yang tinggi Itu memungkinkan untuk bisa dapetin profit yang lebih tinggi lagi Oke kita lanjut lagi di sini. Gue nyosok-nyosok lagi dulu ya kan Sambil ngopi, sambil udut ya Dinikmatian aja permainan ini ya guys, ya Oke okay. dan mm, buat kalian yang ingin bermain ya, oke okay, sambil gue bye di sini ya ben, ya. Uh, buat kalian yang ingin bermain ya di sini gue kasih untuk rekomendasi linknya ya. Nanti gue akan uh, taruh di pin komentar ya biar mempermudah kalian juga untuk join bareng di sini. Oke okay, dikasih nih cenise besi. Oke, okay, lumayan dikasih mega-meganya ya. Oke, okay, lanjut lagi. Ya mudah-mudahan dapetin cuan-cuan yang mantep ya. Oke, okay, dan pastinya buat kalian juga ya jadikan tontonan ini hanya untuk hiburan aja ya itu ya. Dan tentunya yang untuk usia delapan belas tahun ke atas. Jadi buat teman-teman ya jangan pernah jadikan game nya sebagai pendapatan utama kalian karena memang gue tidak menganjurkan itu. Ya, jadi simpel-simpel aja ya besi ya hanya untuk hiburan cari uang tambahan. Oke lumayan banget dapetin sensasional ya mantep banget lah lumayan ya besi dan gak butuh waktu lama lagi di sini gue bakalan langsung sikap aja ya takutnya nanti malam merungkak, ya kan? jadi langsung sikat aja. oke, okay, masih dikasih tambahan lima skater, eh lima spin lagi ya, Desi, ya oke, okay. pokoknya jangan lupa untuk support selalu dan pastinya yang belum join di permen 138 langsung aja dihajar. oke. Okay. Dan tentunya jangan lupa selalu cek untuk RTP-nya ya ya di Permen 138 Kalian udah bisa langsung cek untuk RTP dari mulai <tuk> <Atlanta, tuk> sampai yang tertinggi. Oke setelah dulu, nah sensasional ya mantap banget dan ya the best sih sebenarnya ya oke okay, tentunya terima kasih buat semuanya yang udah nonton yang udah support lalu ya semoga kalian menikmati video ini dan gue harap kalian juga bisa dapetin kegacoran dari si inces ya tentunya di permen 138 Oke, okay, gue rasa cukup untuk hasil kali ini dan sekian gue izin pamit sampai ketemu lagi Bye